Seseorang harus sudah tahu wetonnya terlebih dahulu. Weton, Selasa Pon, mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh weton yang lainnya. Menurut Tribon Jawa kuno yang kami ketahui, Moton ini mempunyai neptu yang tidak besar Yakni 10 Selasa 3 Serta pon 7 Sehingga membuatnya mempunyai watak Hingga rezeki yang sangat unik Dari tutup mulai yang kami ketahui Dan tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu, spiritual, dan budaya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 orang yang lahir pada weton ini cenderung mempunyai watak kemanusiaan tinggi sehingga menjadikannya senang melindungi sesama manusia Pada primbon Jawa kuno maka weton tersebut mempunyai watak yang disebut sebagai sanggar waringin Hal ini berarti memiliki hati yang teduh sekali dan senang menolong yang kesusahan atau lemah, kejujuran juga menjadi watak yang dipegang dengan erat oleh seseorang yang lahir di hari tersebut. Mereka tak suka menikmati sesuatu hal yang bukan haknya ataupun milik orang lain, sebab bagi seseorang yang wetonnya adalah Selasa Pon ini. Maka, apapun yang telah dimilikinya merupakan anugerah serta nikmat yang senantiasa disyukuri, tanpa merasakan dengki atau iri atas kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Orang dengan weton ini pun mempunyai wibawa serta budi yang luhur, sehingga membuat mereka dikaruniai hati yang begitu besar serta pemaaf Namun dia mempunyai sifat yang tertutup dan mudah marah Hal ini menjadikan mereka kerap dianggap sebagai sosok yang senang membantah Sehingga menyebabkan selisih pendapat serta perdebatan panjang Karir selasa pon karir yang pas bagi orang kelahiran ini yaitu menjadi seorang wirausahawan atau pedagang yang besar serta sukses selalu semangat berwawasan luas pandai berkomunikasi dan pantang menyerah. Membuat mereka mampu meyakinkan orang lain supaya memberi produk dagangannya Ada yang memiliki weton satu ini akan kurang cocok apabila kerja bersama orang lain Hal itu karena weton ini mempunyai watak yang terbilang buruk Karena suka membantah serta tak senang ada di bawah perintah maupun kendali orang lain Oleh sebab itu, seseorang kelahiran Selasa pon akan lebih baik untuk mendirikan usaha sendiri tanpa bekerjasama dengan orang lain Cinta selasa pon Dalam hubungan percintaan Woton ini cocok sekali Jika bertemu dengan seseorang Yang mungkin neptu Woton Berjumlah 9 Ataupun 14 Misalnya saja Seperti Senan Legi Minggu Wage, Minggu Pahing, Jumat Kliwon Rabu Pon dan Sabtu Legi saat weton Selasa Pon ini menikah dengan salah satu weton tadi, maka kehidupan dari rumah tangga mereka akan begitu bahagia, saling mendukung, sejahtera, serta melengkapi kelebihan atau kekurangan yang dimiliki satu sama lain sampai ajal menjemput. Reseki Selasa Pon. Weton ini Menyai neptu berjumlah sepuluh, yang menjadikannya bisa mendapatkan banyak rezeki serta taraf hidup dari keluarganya makin meningkat. Hal itu bisa diraih saat neptu weton sang ayah atau sang kakak lebih rendah dibandingkan neptu weton sepuluh. Weton yang jumlah nektunya kurang dari 10 adalah Minggu Wage, Senin Legi, Selasa Legi, Senen Wage dan Selasa Wage. Perjalanan hidup dari seseorang weton ini memang akan menemukan banyak rintangan dan hidup prihatin. Namun semua itu tak berlangsung lama. Karena di umur 49-60 tahun, mereka akan memperoleh puncak keberuntungan di dalam perjalanan hidup. Pada umur itu, weton ini akan merasakan buah hasil kerja kerasnya, yakni memperoleh rezeki berlimpah dan kesehatan badan yang baik.